Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, ada info penting banget ya untuk warga Konoha. Info ini kita dapatkan dari l 2 ID. Informasi penutupan Juxtop Music Award itu 2 Agustus 2022 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Persahabat ya, Ini info untuk semuanya Penutupan stop musik word itu 2 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB Kita lihat juga di slide kedua nih persahabat ya Jangan lupa untuk semuanya Donasi 35.000 rupiah pulsa Untuk mendukung memvoting Bunda Lesti Karena Bunda Lesti Kejoram di posisi kedua nih persahabat ya Kembali ke salib yuk sama-sama terus dukung, support, dan mudah-mudahan dukungan semakin banyak untuk idola kita disimak juga persahabat di kalimat caption panjang yang dituliskan oleh L2W disitu dikatakan, semoga di weekend ini kalian masih semangat untuk vote dan streaming Mimin kasih info ya penutupan GTMA tanggal 2 Agustus di Jux jam 11 siang. jadi jam voting serempak akan kami ubah Ikuti terus akun kami. Informasi terkini, posisi Lesti Kejora. Dijuk sekarang ada di posisi kedua. Turun setelah semalam sempat cukup lama ada di posisi pertama. Dan untuk yang berkenan mengikuti donasi koin, silahkan DM langsung L2W. Donasi akan ditutup hari Selasa pagi pukul 7.00 WIB. Semangat terus untuk semuanya. Bismillah, kita bisa asal yakin. Dan terus berusaha semangat ya untuk warga Konoha Mudah-mudahan kita kompak, kita solid Mendukung karya terbaik dari idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga ada momen spesial di channel Youtube Letler Entertainment Ini ada momen yang sangat luar biasa banget sih Untuk kita simak persahabat ya Saat Bunda Lesti Kejora berkolaborasi bersama Kak Greta Agatha dan Sri Dev di sini ada momen ketika Bunda Lesti bertanya Kak itu suka badminton? Enggak, tuh persahabat ya. itu pertanyaan dari Bunda Lesti dan langsung dijawab Badminton dong setiap Senin, katanya tuh Ya kita badmintonan, kata Kak Gerite Dan kita lihat juga, Kak Seridep juga ikut menanggapi ya Ini satu geng nih ama Marsa Arwan, katanya tuh Mereka berdua ternyata satu geng nih persahabat ya, Tapi mainnya di GBK Kata Sri Dev di Gbk ya yang dingin kata Kak Gritte karena Sri Dev dan Kak Gritte itu nggak bisa kalau yang kayak kelepak lepek gitu nggak bisa katanya tuh dan kita lihat ya sekali komentar Bunda Budalesi langsung jelek banget Bunda Budalesi langsung menjawab heh dingin asek katanya tuh ya kalau kau Nggak mau keringetan, kau renang aja langsung. Katanya tuh, "Aduh, ini sih memang luar biasa banget ya, Bunda Lesti. Pantesan tanggapannya ini yang paling ditunggu-tunggu sekali." Komentar langsung jelek, katanya tuh. Hingga komentar pun, "Banyak sekali ya diberikan." Kita lihat juga ya dari akun Junior Dewi Sahara. Underscore situ dikatakan, "Iya juga ya, bisa-bisanya Bunda mikir ke situ," katanya tuh. Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun Instagram inggil Di disitu mengatakan, diulang-ulang tetap aja gak kak sama kata-katanya Bunda Les, eh kalau kau nggak mau kerengetan kau renang aja katanya tuh ya. <TG của Harvard> Inilah tentunya kebanggaan banget nih untuk kita semuanya Masya Allah, Bunda Les selalu aja lucu ya tingkah lakunya Masya Allah luar biasa banget. Dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya. Kabar yang sangat membanggakan juga untuk warga Konal semuanya mengenai single terbarunya Lesti, Alhamdulillah masih bertahan trending. Kali ini trending masih bertahan di 4 negara. Indonesia nomor 3, Malaysia 16, Hongkong 18, Singapura 18. Wow, inilah kebanggaan banget ya untuk semuanya. Dan untuk trending di dunia bersahabat ya, Bunda di urutan ke-57 luar biasa banget, pokoknya kita bangga punya idola yang sangat menginspirasi, selanjutnya disimak juga para sahabat, kita lihat ya, tak sungkan nih lidah selfie ini menyanyikan lagu bunda Lesti Kejora, single terbarunya sekali seumur hidup Masya Allah. Lidah selfie aja nggak pernah sungkan untuk menyanyikan lagu-lagunya bunda Lesti. Kalau Lesti ini salah satu orang yang sangat menginspirasi juga buat Lida selfie Masya Allah. Kemudian persahabat Simang juga diunggah tabloid nova Official nih ada inspirasi outfit hijab stylist untuk shopping ala artis Indonesia yang pertama ada Kak Natali Holzer nih persahabat ya dan yang kedua ada Kak Loli, Aurel Hermansyah dan pastinya berikutnya juga ada Dinda Hau tak kalah juga persahabat ya idola kesayangan kita masuk nih dalam inspirasi outfit hijab stylist untuk shopping ala artis Indonesia lesti kejora. Ini salah satu inspirasi juga untuk kita semuanya Masya Allah cantik dan sangat menarik nih persahabat ya Dan patut dicontoh gaya hijabnya Bunda Lesti Kemudian persahabat disimak juga diunggah nih guys terbarunya Om Izhar Om Izhar mengunggah foto Papa Bilar saat bertemu dengan guru-guru SD-nya Inilah kebanggaan sekali untuk warga Konoha Tak pernah lupa dengan guru-guru yang sudah mengajarkan Waktu sekolah Papa Bilar Ini Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu Dan mudah-mudahan selalu diberikan Kemudahan apapun dilakukan Untuk idola kesayangan Dan orang-orang terdekatnya Amin Kemudian juga persahabat kita lihat diunggahan IGS-nya Mas Kungli Dua jam yang lalu Sedang berada di suatu tempat nih persahabat ya Masya Allah Sepertinya bakal ada kejutan lagi untuk keluarga Konoha dari Lesti dan Bilar Tetap persahabat ya Kita selalu menunggu dan menantikan kabar gembira yang disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita Dan kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi dan kabar baik dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih